Taib, tanda yang kedua. Allah kasih panjang umur. Allah kasih panjang umur. Sehingga kesempatan untuk beramal semakin panjang. Orang yang umurnya 30 tahun selesai. Dia nggak bisa nambah amalan lagi. Orang yang umurnya 40 tahun beda dengan yang umurnya 60 tahun. Kesempatan dia beramal itu panjang sekali. Maka Rasul Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi umruhu amalu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya baik amalannya. Tapi sebaliknya orang yang buruk itu mantola umruhu wasa Orang yang panjang umurnya tapi buruk amal amalnya, sehingga semakin banyak dosa yang dia lakukan. Maka kalau kita dikasih panjang umur ya Kita dengar Berita Teman kita Meninggal dunia Anak punya abah itu umur 68 sekarang 69 Dia itu kadang-kadang Kalau -kadang anak tanya bah, Abah punya teman Sisa berapa bah? Dia cerita Siapa ya Fulan Aduh tinggal dua Anak ingin mengingatkan Abah anak Nikmat nih bah, Masih bisa hidup teman-temannya sudah tidak bisa menambah amalan gak bisa lagi sholat, gak bisa lagi istighfar artinya kita ini kasih umur lebih ini, ini kesempatan dari Allah SWT, semoga Allah ingin kebaikan buat kita